Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Always keep going. Always, you know, there's been times, particularly early in my career, where it just feels like this is the end. Um, but what I've come to find out is that, you know, no matter what happens, the storm eventually ends. And when the storm does and you want to make sure that you're ready. And so I've really learned to put one foot in front of the other uh, good different eventually that storm passes. Uh, gila sih. Ini videonya bikin gue cukup merinding, guys. Karena doi bilang terus bergerak. Puh. coba kita kita dengerin lagi sekali lagi dan kita bedah ya keep going. terus bergerak you know, been times, early in my... karena di karirnya beliau nih gitu ya karirnya Doi just like this is the selalu ada feeling bahwa anjing kayaknya karir gue bakal berakhir deh atau kayaknya hidup gue bakal hidup gue di dunia basket bakal berakhir sekarang. Um, come... Tapi Doi bilang bahwa pada akhirnya dia nemuin. You know, no what... Kalau apapun yang happened, terjadi, storm... badainya pasti berlalu. Ketika badainya berlalu, sure pastiin kamu siap. So really to... Jadi, doi selalu berusaha untuk belajar, untuk selalu ngelangkah uh, good pattern, Mau bagus mau jelek gak ada bedanya yang penting maju aja gitu loh selangkah demi selangkah Karena pada akhirnya badainya berlalu Anjir gila sih Dalam artian kayak Gue percaya bahwa tiap orang pernah pernah ngalamin badainya sendiri-sendiri gitu loh badainya sendiri-sendiri yang bikin kita mau nyerah berhenti bahkan busuk-busuknya sampai sampai enggan sampai enggan mencoba gitu Enggan mencoba lagi, hanya karena pernah sekali gagal. Sekali gagal, gue udah pernah bernyoba nyoba tapi gak berhasil. Gue udah pernah nyoba berkali-kali tapi gak berhasil. But... gue sempet mikir juga sih, karena gue pernah ada di titik itu, dimana... Gue berkali-kali nyoba buat bikin pelatihan, bikin bisnis. Oh, sorry. Nawarin orang curhat, bahkan sampai gratisan. Gratisan aja gak ada yang mau, apalagi gue mikir sampai bayar gitu kan. Dan pernah sekali, mungkin dua kali. Sampai berkali-kali gagal gitu loh. Berkali-kali gagal dan. Ada momen dimana. anjing udah deh gue nyerah aja deh jadi konten creator. Gue nyerah aja deh jadi temen curhat. But di video ini gue nemuin satu lesson. Yang pada akhirnya. Doi bilang untuk ya udah melangkah langkah melangkah aja gitu loh mau bagus mau jelek nggak ada bedanya tuh itu result toh nanti ada bagusnya ada jeleknya karena badainya pasti berlalu dan ketika badainya pasti berlalu pastiin siap buat menerima pelanginya karena ini, ini ini pengalaman pribadi yang menurut gue cukup cukup cukup ini sih cukup menarik sih karena gini loh setiap kali ada kegagalan setiap kali ada kegagalan gitu ya setiap kali ada kegagalan seakan Tuhan lewat makhluknya lewat alam dan semua itu ngasih gue opsi oke okay, lu gagal ngerjain project A nih ada project B yang possibility-nya lo dapet duit lebih gede. Atau lo dapet relasinya lebih luas. Atau orang ini mungkin bisa ngenalin lu ke situ. Orang ini ngenalin lu ke sini. Tapi kita harus melalui badainya itu dulu untuk nerima pelangi, gitu. Dan pastiin siap dengan capability-nya juga. Karena at the end of the day... Capability Plus opportunity This is your success This is our success Okay So be patient Keep moving Dan pastiin capability kamu Sesuai kebutuhan ketika opportunity-nya datang Okay